ini saya berada di rumah ibu yang dimana kita bantu dengan memesan nasi siap saji di saat pandemi menerjang pada tahun 2019 yang lalu suaminya ini mengalami PHK dan keluarga ini banyak melewati perjuangan di masa-masa sulit. Selamat siang. Ini mengenang masa saya waktu susah suami nggak kerja yang kena PHK selama 5 tahun dimana merasakan tidak uh, tidak punya uang yang yang hidupnya aduh sudah deh nggak usah ceritakan <gifat> matanya itu saya mengucap syukur pada Tuhan tadinya kan saya uh, belum ada orderan model catering nah saya selama ini kan hanya orderan dalam bentuk perorangan yang misalnya kayak bentuk Gue, misalnya ada itu bentuk kentang Mustafa, stik keju, bolu, untuk catering kan belum ada. Nah, saya belum berani, tapi setelah ada dari uh, YTP untuk catering ini, uh, saya jadi udah ada keberanian untuk buka catering ke uh, yang lain gitu. Makanya waktu kemarin dari Jackpreneur, katanya Bu, kalau mau untuk catering. Uh, ada namanya daftar ke uh, uh, e-order gitu jadi sekarang saya udah mulai berani untuk membuka jadi uh, dari YTP ini yang ada catering ini ya membuka jalan pintu utama buat saya jadi saya bersyukur dan berterima kasih buat Kak Mission. Kalau kita pun baik, apa yang kita lakukan dari hati, akan yang pakai hati juga. Amin. Saya berterima kasih pada Tuhan Yesus Amin. yang telah membuka pintu berkat masa depan bagi kami yang dia pakai eh, saluran berkat melalui JTP, Bapak PS Johannes Kristianus Ibu Heni Christianus yang menjadi saluran berkat buat saya eh, yang juga eh, dan telah Tuhan telah mengisi lumbung-lumbung kami terima kasih banyak, doakan semoga usaha ini setelah Anda level up semakin lancar terus itu dan apa yang saya cita-citakan ketika punya usaha pada saat kami saya pensiun sudah terbentuk Amin. dengan punya nama <tuh>. kiranya apa yang dikerjakan oleh program peduli Sesama ini bisa membantu membangkitkan semangat orang-orang di luar sana seperti yang dialami oleh ibu-basar ini ini. Halo sobat baik hati tangan pengharapan, kembali lagi dengan kami tim peduli sama. Hari ini tim peduli sama mau membagikan paket nasi kepada saudara-saudara kita membutuhkan, tapi Hari ini tim pedul sama tidak sendiri. Hari ini tim pedul sama akan mengajak adik-adik dari Sekolah Tangan Pengharapan Jakarta. Ini dia adik-adik ini. Ini kita teman ya. Gitu dia. Jadi hari ini kita akan gebang-gebang, kita akan berbagi nasi siap lagi dan biskuit kepada adik-adik di sana untuk itu ikut terus pembagian kita hari ini. see you! sudah sampai di lokasi dan tadi kita uh, sempat bermain sama adik-adik dan saat ini uh, kita sempat berbagi kelompok nah ini adik-adik dari sekolah tangan pengharapan mereka berbagi kelompok untuk mengajar jadi di sini ada terdiri dari empat kelompok dan setiap empat kelompok itu ada kakak-kakak uh, dari sekolah tangan pengharapan yang akan mengajar mereka nah ikutin terus bagaimana kegiatan belajar hari ini let's go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 bagi Bapak Ibu yang ingin terus mendukung atau mensupport program Peduli sama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setelah hati kami mengucapkan terima kasih, live better life.